Selain saat menampak di dunia dan keluarga. kurang tetapi sederhana. tidak di rumah sejak kecil baca dan bersikap patuh. dari ibu Jadilah diri dari hati, misi, kau oh, dari hati yang kau ya, ya, satu masa kala kecil, dia Berhasil kerja nyari banyak dalam hati Kecil sebenarnya berarti besar. Sabar ya kawan tentang edukasi yang tak terdapat dari sekolah tengah -tengah, mesti atau musik sih. Ia meskipun Pemerintah memang perlu Hanya syukuri akan takdir. dunia akhir. hilang jadi. Jalankan mimpi dan yakinlah yeah. dan kau Raih, yeah. yeah. yeah. yeah. lakukanlah dari hati berian ter Jalan jalannya lebar terbuka, beban berat tertajam di hanyanya Hanya jejak -hanya sejarah yang terlewati. Ia ketika, nyata dan bahagia, ia tertawanya hir Semua usaha dan percaya jalan tak selalu berliku dan mengerti selain terlupakan. Jangan kira jejak ini menunjukkan langit biru dan yakinlah Jangan kau layi lakukanlah dari hati beri yang terbaik pastikan kau Raih yo lakukanlah dari hati beri yang terbaik pastikan kau Raih lakukanlah dari hati beri yang terbaik pastikan kau Raih